and tamo <iong> tamo Eh yang bunyi Menit yang dari arah barat maupun dari arah timur jangan angkut jadi mohon perhatian ini adalah gawe adat perhatian untuk remaja remaja untuk rekan-rekan FMP atau peguyuban yang masih di luar ini masuk ke area maka mohon segera bergabung untuk FMP 15 menit mungkin Banyakan <tip adflis Olympus> berpartisipasi Di Baskampal Perang Tahun 2022 Kami sampaikan kepada Bapak-bapak sudah hadir. Jadi Oke, sebentar lagi Bapak Gubernur secara simbolis akan menen... menandai peperangan dimulai bersama dengan Bapak Bupati. Mohon panitia untuk meng... peperangan adalah yang berpakaian adat bisa keluar dan mengambil tempat sebelah timur dan sebelah barat. Yang berpakaian adat bisa dimulai. Selamat. Soalnya... Pemuda yang berpakaian adat yang ingin berperang silakan turun ambil sebelah timur dan sebelah barat. Dilakukan mendiksikan Bapak Gubernur. 2 3 Gila ya jadi peperangan sampai selama 10 menit. Silakan Silakan lakukan. Terima kasih Bapak Gubernur. 10 menit ke depan untuk melakukan perang tumpuk tetap diingatkan jangan menggunakan batu jangan pernah menggunakan selain timbung <SILENCIO> jadi sama-sama kita jaga nah itu juga diliput di liput dalam rekam sampai <SILENCIO> Diingatkan, jangan melempar ke dalam areal makam karena ada kamera-kamera yang ada di tembok pagar makam. Jadi silahkan melakukan Các sorak mereka dah melanda